Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau reaction tentang cara menanam selada kepala. Waduh, ngeri amat ya namanya. Halo, selamat siang. Hari ini kita akan belajar menanam selada kepala. Untuk benihnya, saya pakai oh, selada yang itu, guys. Apa itu ya? Melungker, melungker kalau guys. varietas general dari pabrikan KYS Langsung saja kita semai bijinya satu-satu ke loh, oh nyamannya di dalam rockbul gitu guys lalu basahi rockbulnya dengan air besi untuk instalasinya saya pakai box Oh ini enggak ya, di tanah guys di hidroponik ini guys jadi nggak pakai tanah. foam bekas buah dan diberi pupuk AB mix cair seperti ini 5 ml. Oh jadi ini airnya itu ditambah dengan AB mix lima ml per liter itu guys per liter jangan lupa dikocok-kocok seperti ini ini terus akhirnya setelah ditambahin AB mix tadi terus diaduk-aduk itu guys pakai tangan kocok-kocok pakai tangan gitu guys nah ini selada kepalanya tadi udah umur 14 hari nih guys udah di jadi rockwoolnya tadi dipotong-potong udah dimasukin ke dalam netpot kepalanya setelah umur 2 minggu sudah mulai kecambah dan kita pindah ke netpot kayak gini lalu kita taruh di instalasi itu jadi umur 14 hari atau 2 minggu itu udah ditaruh di netpot kayak gini terus ditaruh di instalasi ini selada kepalanya setelah umur 4 minggu sudah mulai besar 4 minggu sudah agak besar daunnya juga sudah mulai lebar. besar mencegah hama saya sempat dengan pestisida nah ini untuk biar nggak terserang hama itu daun seladanya jadi dikasih pestisida daun mimba gitu guys jadi biar aman dari hama-hama gitu. cukup seminggu sekali saja jadi selama satu minggu, satu minggu sekali itu di semprot pesticida guys setelah umur 2 bulan setengah seladanya sudah siap untuk dipanen oh jadi umur panennya itu sekitar 2 bulan setengah itu udah bisa dipanen guys seperti ini wah benar ya guys ya jadi umur 2 bulan setengah itu udah bisa panen dan siap untuk dipasarkan atau dimasak, ya guys. Ya, itu tadi reaction tentang menanam selada kepala dengan sistem hidroponik. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah menonton.